Seorang pun mengerti bebanku, ku tanya Yesus, "Apa yang harus ku buat?" Dia berfirman. Dia selalu datang di altarnya dia berfirman mari datanglah dia selalu Terima kasih. Sesuatu terjadi Pemulihan terjadi Kesembuhan terjadi Saat datang Dee! seorang pun mengambil